bosku corannya udah saya pasang semua bosku ini dengan rangkaian triway bosku ini pakai triway yang satunya pakai glosor dua mata kail ya bosku 5 bawah dan satunya lagi itu yang berdiri konceran bosku umpan ikan selar bosku mudah-mudahan sih ada sambaran bosku oh ya bosku Barangkali ada yang ragu mancing kebakaran karena budget, ya bosku. Kalau bisa diisi, saya cuma 100 ribu, bosku. Bagannya plus umpan, ya bosku. Kalau pekal bawa sendiri, bosku. Biar ngirit, bosku. E banyak orang yang bilang kalau kebakaran itu budgetnya besar, ya bosku. Enggak juga sih, menurut saya mah. Seratus ribu, cukup bisa mancing di belakang tengah bosku oke bosku, jangan lama-lama tunggu strike-nya nanti bosku mancing mania mantap Nelayannya Lagi ngangkat jaring bosku Jaraknya dekat sekali bosku Semalam gua dapet ikan terfungsi Review bahkan Pertamina bosku Ada bahkan Punya Amat Saribudin Ada bahkan Eko Kode Ada bahkan Hidung Ada bahkan Ipon bosku Ini bosku Bahkan Pertamina ya bosku Ini sebelah sana ada punya PAPE ACAN Bang Pule, Bang Alek bosku dekat Pulau Sono bosku. Next video selanjutnya bosku.